Halo bro, dapat ikan asin nih bro, <laughs> dapat ikan asin bro, oke, okay. mantap bro, ini baru dia, ikan asin bro, nah ini dia bro, Huy, induknya ikan teri, <laughs> induknya ikan teri bro, oke okay, lanjut bro, Halo bro, jumpa kembali bersama saya bro, kali ini saya mau coba mancing lagi bro di sungai besar, nah ini dia sungainya bro guys saya bersama teman saya bro oke kita langsung coba di spot pertama ini bro mudah-mudahan ada hasilnya oke kita lanjut dimana udah strike kayaknya bro kita life bro life nice, bro Hai ah, ikan guys Kemayang bro strike Perdana bro Halo guys Ulih gantanya guys <laughs> Oke okay, lanjut nice uh, guys. <laughs> guys Guys guys guys nice. Oke Guys, ikan mayong guys. Allahmu aneh hanya ikan mayong kok guys ya. bro, lanjut bro. Teman, strike terus nih bro. Ikan guys nian yang namanya, nyan lah ini ikan guys. Jakarta mereka watu kiwe nggak ikan kan? Strike bro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 Streck bro, light bro Strek lagi bro Strek bro Ikan Lais bro <coughs> Dapatnya di punggung bro Bukan di mulutnya nih bro Ikan pedak Dapat di punggung bro tuh, Saking rakusnya ikan ini bro Kapas busuk aja dimakan kok, kapas bau hampir dia <laughs> hampir dia pasang, nah, yung. <laughs> bau bau. Ikan mayong, mayong, mayong selingkuh nih Wis, mantap bro, satrek yung, Wih. oke bro. Kita lanjut lagi bro Maafkan aku ikan telah mendapatkan dirimu Sungguh aku meminta maaf kepadamu ikan Baiklah Bapak. Baiklah Baiklah Baiklah Baiklah Baiklah Mantap kawan Ini namanya Yang sikat kami namanya ikan mayong Mayung sungi, maafkan aku ikan. baru, hampir oh, bro. Wis, yes, strike juga bro. Yes. strike pais yes, bau. strike bro, baung kuning bro. Lumayan lah bro, baru dapat satu bauungnya bro. Oke okay, bro, kita cari lagi bro. Rinya rusak bro. Kita gini aja mutarnya bro. Ikannya masih ada nih bro. Ah tuh, kan light bro. Pakai satu pancing aja dulu bro. Satunya udah rusak nih bro. Trek, ikan bro. tiba ong, ikan tiba ong. Ikan, maafkan aku ikan. Dadah, <laughs> selamat tinggal mama ikan. Habis taliknya. Teman strike bro, ikan baung bro. Strike bro, baung bro. Thank you bro oke bro lanjut bro trek gantaknya bro lumayan lah bro gantaknya bro ini umpatnya bro Umpan kapas buruk versi daya campur bahasa Indo. oke bro Semoga aja ada tambahan lagi bro. Kita cari lagi bro, baungnya bro. Mudah-mudahan ada lagi bro dan Mudah dapat bapaknya bro. Oke bro, Kita cari bapaknya lagi bro. Sudah dua yang naik di sini bro. wish wish strike bro Adi aduh gajah ayak belum rezeki, bro lepas, lepas bro yang gue, yang gue, masih... lah bisa kilo ketarikannya rasanya hari kecewa dari aku udah rasa-rasa ngelagak si dirinya